Polisian Resort Raja Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom salam sejahtera bagi kita sekalian Hari ini saya ditemani oleh Insinyur Jackson Mari Sebagai ketua panitia 110 tahun Injil Masuk Raja Hari ini Ada kegiatan Perlombaan mobil hias masih dalam rangkaian peringatan 110 tahun Injil Mas dengan Tuhan memberkati awai mobil hias ini merupakan salah satu rangkaian acara perayaan 110 tahun Injil Masuk raja yang berlangsung sejak pertengahan Februari lalu hingga puncaknya nanti di tanggal 18 Maret mendatang pada hias ini berangkat dari Makale Tanah Toraja di hari Senin pagi dan berakhir di gereja Toraja Jemaat Elim Rante Ko Selamat datang Mobil Tias. Belokasa Namoro Talung. Iya, gag. Jemaat asal Betayo, jemaat kami jemaat Toro, Emanuel dan Bungsu Sopai. Klasis Samarinda. para wisata Kabupaten Toraja Utara Nyari Kau Selamat Rampok Laku Berangkasana Dinas Parahwisata Kabupaten Toraja Utara Belanda Rampokan Maya Kusang Rundun Lampadang teleponan bulan Bintin Kusulupan Dulu Dukar Kesehatan Kure senangat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja, terima <tuk> ya, dibuka dibuka terima kasih, Tungkap apa di mata, dongkalot di belawanda, ide sanksi terus klasis paleno, mau yang karena ambil lalanda olah, randa langit mangun malun, untulak memanggi mandilin, dan marilambe apa rampok dalam kita lete, bolak tak biasa kaget, Ini mantu deswana. Ini nama kombongan Toni Kombongo parepulu. Anna Ramtoh deto sangat siturusan. Angganna to sangat lek koi dalang. Tabe laku sabur sangat relana. Laku gente tojing bulana belok sangat. Ugi to raja nomor dua puluh lima di gente Tahu sura sura bulan uroto roto di digente roma apang ada anta manarang atu tahu unisan kapaisanan pintu ma arupa tahu daote kulina padang kalua kue kelokasana wuki toraja kure sumanga karampuanmi boleh parayanna kasayami undala katanan loto temo tekula di marasan Rampo duka tanga kita lolang tangki aso kambutu dema ini taru kutu lawanna lolosu balusu tot yumpa dame puluna salu kalua dame tiparendukna kalimbuang tamati rampo nalaka katanan matur semangat lantek adat ranna saratu salapula tauna karewa ka parangmua takiro tiro ilapo Sebanyak 18 mobil hias memadati perkarangan Gereja Toraja Jemaat Elim Rantepao Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 45 Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara. Masyarakat Toraja dari berbagai pelosok juga turut hadir di lokasi tersebut Tampak para pengunjung sangat penasaran Terlihat dari antusiasme masyarakat bersuas foto di depan mobil-mobil hias dari berbagai klasis gereja Toraja di tanah Toraja maupun Toraja Utara hal unik yang dari 18 mobil tersebut yakni kaya akan nuansa atau ornamen budaya terlihat dari beberapa mobil yang membawa manik-manik kas Toraja Ada juga mobil yang membawa hasil alam dari tiap klasis di masing-masing kecamatan yang ada Bahkan ada mobil hias yang membawa replika Alkitab Raksasa di bagian kap depannya Tak kala unik ada juga beberapa mobil dan mendesain kendaraannya dengan berbagai bentuk perahu Hal ini melambangkan alang maupun tongkonan rumah adat orang Toraja yang berbentuk perahu. Hal ini juga tak lepas dari sejarah orang Toraja yang mengatakan dari budaya tutur para leluhur bahwa awal kedatangan masyarakat Toraja dengan menaiki perahu. Dalam Lomba Pawai Mobilias ini pemenang dengan nomor urut 5 dengan membawa hasil juara 3 juga dengan nomor urut 3 sebagai juara 2 dan nomor urut 25 dengan mendapatkan juara satu. Masing-masing mendapatkan hadiah sejumlah uang oleh panitia 110 tahun Injil masuk Toraja